Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dari Leslar tentunya. Menemani santai pagi kalian saat ini bang Mimina, kami menyuguhkan info-info menarik dan pasnya per persabat ya. Mudah-mudahan juga nih kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan untuk yang menjalankan ibadah puasa mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan diberikan tentunya Berkah barokah oleh Allah SWT Amin Diawali dengan senyum manisnya Papa Bila Radu Masya Allah banget nih, ya, Biar makin semangat puasanya Dikasih senyuman manis langsung oleh Papanya al fatih Mudah-mudahan saya ya untuk Papa B Mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik Amin Berikutnya persahabat ada kabar yang sangat Membanggakan juga nih persahabat Mengenai lagu Insan Biasa Alhamdulillah Dua minggu perilisan Sudah tembus 15 juta viewers Dan masih menduduki trending 4 di Youtube Music Wow, ini keren banget para Alhamdulillah Selalu bersyukur Begitu banyak dukungan yang diberikan dari orang baik Alhamdulillah sudah tembus 15 juta viewers Dan 4 trending untuk music Ini keren, luar biasa Semakin solid, makin kompak ya untuk men terus streaming lagu-lagu Bundang Lesti Kejora. Berikutnya juga, persahabat, perhatikan nih, ada portrait foto Abang L dengan foto Papa Bilar di waktu kecil nih, persahabat dia. Memang dua-duanya ini mirip banget. Papa sama Abang L. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat keduanya. Mudah-mudahan Lesti juga selalu sehat. Nestler family, selalu bahagia. Kita lihat juga di kolom komentar, begitu banyak persahabat, respon, dan tanggapan yang diberikan. Diantaranya dari akun Instagram Reni Rizwanti, "Masya Allah, cakep Abang El sekarang, maaf ya, papap. Wow, nanti angkelnya ini lebih milihnya Abang El nih ya, katanya Abang El lebih cakep, katanya itu Masya Allah." Ada juga tanggapan lain dari akun Els Sunurianti, "Masya Allah, bener-bener mirip nih anak dengan papapnya, plek plek, katanya itu Masya Allah." Ada juga tangkapan dari Madesari 91, ganteng dua-duanya, tapi maaf ya papa, lebih ganteng Abang Fatih deh, katanya tuh, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat untuk semuanya, dukung terus ya untuk Leslor Family. Berikutnya perasaan apa di Zimbang juga? Kalau memang membahas netizen, tidak ada habisnya. Tetapi persahabat ya Emang netizen selalu saja membuat geram warga konoha Apalagi di bulan suci Ramadan dan Masih saja banyak orang-orang yang tentunya nyinyir Apalagi banyak orang juga yang selalu memfitnah Na'udzubillah persahabat ya Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu Saat Papa Bilar diwawancara persahabat ya Setelah main sepak bola dan hendak pulang Ini momen Papa Bilar saat mau diwawancara, ini pakai helm kebalik dia ya. Ini aksinya juga bikin ngakap banget ya Tapi begitu banyak juga yang komentar sembarangan yang mengenai Papa Bilar Katanya Papa B pulangnya bonceng si ini, si itulah Nyatanya tidak dia ya. Jadi jangan sampai kalian semua, yang terus netizen haters nih Komentar sembarangan Papa Bilar ini Semalam, persahabat, dia tentunya saat main bola Malam-malam itu boncengannya motor sama Oji Komentar pun begitu banyak sahabat diberikan Di antaranya dari Klawi 681 Bun, emang berarti tuh Markona matanya pada katarak Gak bisa lihat siapa yang dibonceng, siapa yang video call Kan sudah jelas dong, berarti fix Markona emang katarak matanya Ada juga persahabat tanggapan dari Ayu Gustiatin Bun suruh OJ pakai gamis kalian Kalau komen satu banget tuh konah katanya tuh persahabat Memang ada aja kelakuan Markonah Yang selalu mencari kesalah kesalahan Rizky Bilar Sebagai fans, pastinya kita sudah mengetahui persahabatnya Sifat dari idola kesenangan kita Tidak mungkin seorang Rizky Bilar persahabatnya Seperti itu, mudah-mudahan Papa Bi selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik kemudian juga persahabat diingatkan untuk warga Konoha yang belum voting HGTV Music World 2023 yuk gasken tentukan pilihanmu untuk masuk di nominasi SCTV Music World 2023 buat artis idola kesayangan kita Bunda Lesti karena untuk batas polling tahap pertama ini sampai besok persahabat tanggal 6 April 2023 semangat untuk kita semuanya Buktikan kekompakan dan kesulitan kita. Kemudian tersahabat disimak juga selanjutnya. Masya luar biasa juga persahabat vlog Leslar Entertainment sudah disuguhkan semalam. Kegemasan, kelucuannya Abang Fatih dan Abang El juga sudah bisa bilang mantap nih para sahabat. Ini keren nih luar biasa. Yuk sama-sama kita suka juga nih untuk karya Leslar Entertainment. Karena karya sebelumnya juga sudah... Masuk trending satu dan alhamdulillah untuk viewersnya juga sudah mencapai 1,6 juta viewers. Luar biasa. Emang less lovers, less lovers, below lovers kalian memang luar biasa hebat. Mudah-mudahan selalu sehat untuk kita semuanya. Apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Tetap semangat tetap support yang terbaik buat keduanya jangan kemana-mana terus ikuti channel diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik dari idola kita Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh